Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi Cemu yang stuttering atau mungkin yang patah-patah gitu dan sebenarnya untuk patah-patahnya ini saya yakin sih bukan dari uh, spek PC-nya walaupun untuk CMU-nya sendiri kalian nggak bisa atur kayak misalnya resolusi, anti-aliasing, dan sebagainya gitu dan jujur menurut saya, saya lebih suka uh, RPCS3 atau mungkin PCSX2 ya walaupun itu menurut pendapat pribadi saya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya kalian bisa klik option, terus kalian bisa klik yang Settings gitu. Dan tinggal kalian cukup klik yang uh, Graphics gitu atau mungkin yang Tab Graphics. Dan tinggal kalian pilih aja untuk yang pergi Compile shadernya. Kalian pastiin yang Enable gitu, jangan yang Auto atau Disable gitu. Kalian pilih aja yang Enable dan untuk defaultnya adalah auto gitu dan kalau auto itu saat uh, saya pakai gitu ya saya punya saat belum saya setting-setting saat saya jalanin untuk game toilet Princess itu uh, fps-nya drop gitu ya naik turun kayak roller coaster tapi setelah saya uh, pakai yang yang shader ini yang pre shader gitu jadi saya saat saya pilih yang enable itu tiba-tiba uh, lancar gitu ya 30 fps memang untuk view nya saya yakin sih memang 30 fps gitu nggak 60 fps dan kalau kalian misalnya bingung uh, Pake ini maksudnya apa Jadi kalau shader itu ada yang di Compile sebelum kalian main game-nya gitu ya ada yang real time. Kalau real time itu bisa jadi berat gitu ya dan hasil gamenya jadi roller coaster kayak gitu untuk FPS-nya. Ta Tapi kalian bisa pakai yang precompile gitu. Jadi compilenya di compile itu jadi apa ya disusun gitu ya disusun sebelum kalian main gitu. Jadi nanti saat kalian main kalian nggak harus nggak compile lagi dan ya hasil FPS-nya jadi uh, stabil gitu. Saya jadi stabil dan nggak ada masalah lagi uh, FPS yang roller coaster kayak gitu. Nah sebenarnya di sini kalian juga bisa pakai asin uh, shader compile. Jadi ini mungkin jadi lebih cepat ya, walaupun di sini saya nggak tahu juga kenapa nggak bisa, mungkin karena saya di sini untuk uh, graphics API-nya gitu, saya menggunakan OpenGL dan OpenGL tuh yang kalau nggak salah yang dari Nvidia ya. Kalau kalian mungkin pakai kartu atau mungkin pakai VGA cards AMD, kalian bisa pakai Vulkan dan kalian bisa coba checklist ini. Dan setahu saya sih kayak di PS 3 emulator PS 3 ya, ini jadi lebih cepat gitu untuk uh, gamenya, Jadi performanya lebih bagus gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan ya mungkin kalau kalian misalnya mau tambahan juga sih. Mungkin kalau kalian misalnya mau amatiin misalnya ada tulisan shader compilernya. Bisa kalian uh, uncek aja di tab overlay. Terus kalian bisa klik yang shader compilernya tinggal kalian ancek aja gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Uh, cukup gampang banget tinggal kalian klik yang graphics. Terus kalian tinggal klik yang pre shader. Tapi kalau kalian misalnya download. Uh, Wilodin nih kalau nggak salah namanya atau mungkin uh, Uh, game-nya gitu misalnya dari Ziperto atau dari manapun biasanya sih itu ada yang namanya uh, precompers ada kayaknya itu jadi ada paketnya gitu. Jadi kan bisa pakai gitu di uh, game-nya itu misalnya uh, biar pre -compiles. saya yakin sih sama aja kalau kalian misalnya uh, kalau kalian misalnya download uh, shader pack gitu kayak sama aja sih sama aja kayak yang option terus ke yang general settings ini sama aja intinya dan eh yeah, kalau bedanya sih yang ini yang pre-compile shader ini uh, ini kalian nge sendiri kalau yang kalian download dari misalnya dari website contohnya jisiperto itu Kompilnya uh, tuh udah dikompil, terus tinggal kalian pindahin aja untuk sharedekannya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.